ini tentunya langsung dari postingan Bunda Lesti di story nya mengunggah video Bapak Miller, Bunda Lesti, lagi bareng dengan Ibu Gubernur Lampung dan Pemprov Provinsi Lampung, bersahabat masya Allah Leslar Entertainment, ini bakal ada kejutan spesial yang akan disuguhkan untuk kita semuanya Apapun itu, bersahabat ia, project apapun itu, mudah-mudahan diberikan kelancaran sukses untuk Leslar Entertainment dan idola kesayangan kita Dan tentunya persahabat ya Di postingan ini pun ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh si Johnny Barber mengatakan Semoga lancar projeknya, amin Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan di unggahan ini Di antaranya dari akun maidah.ida.718 mengatakan Semoga dilancarkan apapun itu Emak mau tanya Min Papa Abang El lagi di Lampung ya Min? Katanya tuh Wow Ini juga yang membuat kita penasaran Rasabat ya Apa mungkin Leslar malam hari ini berada di Lampung? Kita lihat Rasabat di kalimat jawaban komentar yang diberikan Dari akun Situ Umami 0101 mengatakan Ada Bunda Lesti juga kok sai Katanya tuh kita lihat juga persahabat ya jawaban dari Ma'ida.ida. Iya maksud emak mereka itu lagi di Lampung apa di Jakarta katanya tuh persahabat ya. Kita lihat juga jawaban komentar selanjutnya. Itu yang perlu kita cari tahu katanya tuh apakah ini late post? Wow warga Kona persahabat ya kembali dibikin penasaran. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik. Dan pastinya kabar gembira langsung disuguhkan oleh idola kesayangan kita Tetap support dan doakan yang terbaik ya Apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan Semoga selalu dipermudah dan diperlancar Amin Kita lihat juga perselabat ke kabar selanjutnya Ini ada potret Abang El dengan Kak Nurul Aduh, ekspresi Abang El ini gemes banget Persahabat ya, perhatikan deh ekspresi Baby El Ini lucu banget ya, Masya Allah Anak kuat, anak hebat, dan anak ganteng Dan soleh pastinya Kita lihat juga tuh persahabat ya Saking gemesnya, ekspresinya persahabat ya lucu banget Aduh, ini mah kebahagiaan banget untuk keluarga Konoha Dan penyemangat untuk warga Konoha Yang selalu mensupport idola kesayangan kita tanpa tapi Kita lihat juga persahabat ya, di di berikutnya Potret Abang El, bareng Omar Ruzmala Dewi, Bareng Kak Nurul, Masya Allah, pokoknya the best banget idola kesayangan Mempunyai keluarga yang sangat luar biasa, baik, dan sangat sayang, Masya Allah postingan ini pun tentunya pasal persahabat banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Salah satunya dari akun, SJK10518, ada skor mengatakan, Masya Allah, nak Berasa ajaib ya, habis operasi langsung fit Masya Allah, inilah kebanggaan kita semuanya Membuktikan bahwa Abang L itu anak yang kuat Dan selanjutnya Bomin akan menginformasikan mengenai polling online sementara The Most Carming Will of Celebrities 2022 di malam hari ini Disimak perselabat ya untuk idola kesayangan Rizky bilar Mas Nih menempati posisi nomor 2 dengan voting 9.417 votes di nomor pertama Rangga Azob dengan perolehan voting 10.359 votes. Terus semangat untuk warga Konoha, jangan kendor, dukung Rizky Pilar menjadi pemenang di Most Carming Mingal Selim British 2022. Kemudian juga persahabati ya, ada kejutan spesial yang kita dapatkan dari Cuan TV. Coming soon, akan segera hadir para sahabat ya. ini kejutan juga untuk keluarga Konoha Ini adalah produk Leslar Metaverse, kita juga harus dukung dan support ini para chuan ya, Cuan TV Masya Allah, mudah-mudahan Leslar Metaverse semakin berkembang, semakin sukses dan jaya selalu Tentunya kita selalu mendoakan yang terbaik untuk Leslar Family kita juga masih menunggu cidukan dan pastinya kabar gembira yang kita tunggu dari Leslie dan Bilar. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi menarik terbaru dan pastinya kabar bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Selanjutnya berkomentar. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.